Ampunilah aku, orang berdosa. Amin. Allah Bapa yang maharahim, yang dalam diri putramu Yesus Kristus telah menyatakan kasihmu, dan telah mencurahkannya kepada kami dalam roh kudus sang penghibur. Hari ini, kepadamu kami percayakan nasib dunia dan setiap manusia, sudilah membungkuk ke arah kami yang berdosa, sembuhkanlah kelemahan kami Kalahkanlah segala jenis kejahatan izinkanlah semua penduduk bumi mengalami kerahimanmu supaya dalam dirimu Allah Tritunggal mereka selalu menemukan sumber pengharapan Bapa yang kekal demi sengsara dan kebangkitan putramu Tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia amin